Lagi nih teman-teman Kali ini kita akan mencari mainan lagi Wow di sini habis banjir tadi Kita mencoba cari mainan dulu yuk Ayo kita turun Semoga Kali ini ada mainan didapat Oke okay. okay. Berdoa ya Supaya kita dapat mainan Mainan Dimana kamu mainan hey. uh, Dapat satu nih Baru, baru cari sudah dapat satu ini wow. kambing teman-teman, kita sudah dapat satu kita taruh di sini dulu, oke okay. ah, ada lagi, waduh, wow apa ini teman-teman, ini kerbau, oh. rupanya wow, rupanya dia sembuh di lumpur teman-teman, ada yang Waduh! Oh, no no no no! warna kuning kita udah dapet tiga nih. Cari lagi. Oke, okay. lagi. Oke, okay. mainan... hey. <laughs> hey. ini, ah, ini harimau. Teman-teman dapat lagi kita kemarin dapat harimau juga. Hmm, rupanya banyak mainan harimau di sini, teman-teman. Wow, mungkin mainannya hanya teman-teman. Yuk, kita simpan sudah dapat lima, cari lagi. Uh, kayaknya Mainan juga nih. uh, ada yang tahunya apa? rupanya sepertinya ini kuda nil yang hidup di sungai nil teman-teman. wow, keren. cari lagi yuk. ada lagi wow gajah nih wow. Wow. ini binatang yang sangat besar nih gajah ada yang pernah lihat gajah teman-teman komentar di bawah ya kalau pernah lihat gajah Hah. ada lagi wow banyak mainan di sini ternyata ini domba yang tanduknya warna hitam wow Hati-hati ya dekat domba Nanti kena tanduk teman-teman Nah kita sudah dapat berapa Ayo kita lihat Ini ada Satu, dua, tiga, empat, lima Lima ditambah tiga Satu, enam, tujuh Delapan oh, Sudah ada 8 nih Ayo cari lagi Waduh Habis banjir nih Sepertinya sudah enggak ada mainan. Mainan. mana kamu? Jangan sembunyi. Wuh. Dapat lagi. Wow. Mantap nih warnanya. Ayam yang sangat bagus. Warna bulunya nih. Hmm. Cocok nih. Buat jadi pajangan. Ayo kita simpan. Wuh. Ini apa? Waduh ikannya udah mati nih. Ikan apa nih teman-teman? Ada yang tahu? Hmm, rupanya ini bukan ikan. Ikan benaran. Ini ikan mainan. Wadidah, mantul, mantul, mantul, mantul. Kita dapat dua lagi. Tadi kita dapat delapan. Sekarang, delapan ditambah dua, sembilan, sepuluh. Wow, kita dapat sepuluh main Nah, saatnya kita bersihkan, teman-teman. Baru kita bawa pulang. Yeay! Sudah dulu ya cari mainannya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe, teman-teman. Dadah!